Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini uh, TV Politron ya. Uh, ini keluhannya tidak bisa video. Uh, jadi AV-nya ini tidak muncul gambar maupun suara ya. Jadi ini. Tidak bisa Mengeluarkan gambar Oke kita akan Coba uh, Buka ya Jadi ini sudah Diganti-ganti dengan STB ini hasilnya juga Sama saja Tidak muncul gambar ya. Oke kita bongkar ya Dan ini adalah e, mesinnya sudah kita bongkar ya jadi e, cek RCA ini ternyata e, nyambung ya De, depan dan belakang ini hanya di paralel saja jadi tidak ada AV1 atau AV2 oke kita akan coba telusuri Dan ini kita cek dulu ya. Ini adalah dioda. Ini sepertinya tidak ada masalah. Dioda ini terus kita urut jalurnya ya. Ini menuju ke sini, kemudian masuk ke sini, dan ini ada elko, kemudian nyambung ke... IC ya. IC pin 20 kita akan coba cabut dulu ini elko, elko kita akan cek uh, ini sepertinya sepertinya ini molor ya um, ya Ini ukurannya ini jadi Tinggi sekali ya 220 mikro e, Padahal aslinya cuma 1 mikro ya Kita akan coba ganti Kemudian kita telusuri lagi ya Siapa tahu ada yang Retak-retak ya Dan sepertinya ini masih bagus ya, solderannya oke. Kita ganti ini elko-nya ya, sesuai dengan aslinya. Satu mikrofarad, kita solder bagi elko-nya. dan ternyata setelah diganti elko hasilnya juga sama saja tidak muncul gambar kita akan coba eh jumper dari eh, IC ya pin 22 ini kalau data set ini eh, menunjukkan video juga ya kita akan coba Cuman hasilnya ini juga sama saja Tidak muncul gambar Dan kita fonis ini adalah uh, IC nya ya Jadi ini kita akan ganti Sesuai dengan uh, Aslinya ya Dengan seri IC STV 2286H ya Oke kita akan cabut dulu ini IC nya nanti kita ganti dengan yang baru mudah-mudahan bisa lagi ya bisa muncul gambar lagi Kita coba angkat IC nya Kita lepas Dari PCB nya Dan ini ya Ini Yang lama ya IC yang lama Dan ini kita ganti dengan yang Baru uh, Sebelumnya ini TV ini Kena petir ya, jadi STB dan TV ini, uh, kalau TV tidak muncul gambar sedangkan uh, STB-nya uh, hang ya, jadi tidak bisa bergerak. Jadi hanya muncul sampai logo saja. Cuman alhamdulillah STB ini masih di, bisa diselamatkan dengan di restart-restart, kemudian bisa. bisa Nyala kembali, oke. Ini kita ganti dengan IC barunya, ya. Oke, sudah selesai. Kita coba nyalakan, ya. Kita coba nyalakan hasilnya bagaimana? coba kita lihat dari depan ya. Ah ternyata sudah muncul gambar ya, alhamdulillah ini. Ternyata memang uh, IC-nya ini yang rusak ya. Jadi memang harus diganti nih. Okay, ini sudah bisa muncul gambar ya. Mode AV-nya sudah bisa. Ini pakai STB IndiHome ya. Kebetulan adanya ini. Oke, okay, itu aja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.